di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambilkan kartu support energi yang tepatkan oleh seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020. Pertama, untuk kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan.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 Secara umum, part itu diartikan, mampu melihat situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan tenaga orang lain di dalam kehidupan ataupun di dalam kesulitan. Jadi disini menggambarkan, untuk kesehatan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020, kesehatan seorang Sagitarius itu menurun dikarenakan seorang Sagitarius terlalu lelah bekerja dan istirahatnya tidak terkontrol serta pola, makanya tidak bisa Sagittarius kontrol sendiri sehingga di sini seorang Sagitarius melihat satu peluang dan memanfaatkan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan ataupun membantu seorang Sagitarius di dalam suatu kehidupan yang bersangkutan dengan aktivitas yang dilakukan oleh seorang Sagitarius dan di sini seseorang tersebut merupakan sosok seorang sahabat ataupun keluarga Sagitarius sendiri dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya, King tanggal itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius menurun di bulan Oktober tahun 2020, dikarenakan ia terlalu lelah bekerja dan tidak mengkontrol pola makan serta istirahatnya, yang dimana ia meminta bantuan kepada seseorang. Yang lebih tua yang merupakan saudara ataupun sahabat Sagittarius untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun aktivitas Sagittarius sebelumnya. Dan untuk kartu keuangan seorang Sagittarius adalah. Eiko Pentacle ataupun 8 poin. Secara umum Eiko Pentacle ataupun 8 poin itu diartikan. Mulai menghargai proses. Sudah memulai proses untuk meningkatkan keuangan. Sudah memulai suatu proses dalam mencari kinerja ataupun membangkitkan keuangannya dan di sini juga bisa dikategorikan seseorang sudah berusaha maksimal namun ia tinggal menunggu hasil yang akan ia dapatkan di dalam proses pekerjaannya jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2020 Keuangannya tidak akan ada perubahan, namun di satu sisi seorang Sagitarius akan berusaha maksimal dan sudah bekerja tekun untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Namun seorang Sagitarius hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal atas kinerjanya di bulan-bulan berikutnya. Di sini seorang Sagitarius akan selalu tekun dan fokus di dalam suatu pekerjaan yang bertujuan meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah. Page of Cup Secara umumnya, page of Cap itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di satu sisi, seorang Sagittarius melakukan suatu usaha yang disiplin dan secara tekun untuk meningkatkan keuangan di bulan Oktober dan menunggu hasil yang maksimal pada waktu yang tepat. Dan di sini, seorang Sagittarius mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Sagittarius, anak tetangga, ataupun anak saudaranya. Selanjutnya kita kartu, kartu pekerjaan seorang Sagittarius dan kartunya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat Secara umum Seven of One itu diartikan mendapatkan pekerjaan banyak menjadi seorang partner menjadi seorang leader menjadi seorang pemimpin dan di satu sisi ia bekerja di dalam sendiri ataupun ia bekerja dengan ide dan tenaganya sendiri jadi di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Oktober, ia mendapatkan tawaran pekerjaan di mana ia ditunjuk sebagai ataupun seorang pemimpin. Serta di sini seorang Sagitarius mendapatkan tawaran pekerjaan dari berbagai pihak. Di sini seorang Sagitarius akan menerimanya dan ia akan melakukannya dengan idenya sendiri, tenaganya sendiri, serta pola pikirnya sendiri. Dan disini juga digambarkan tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius berniat ingin membuka suatu usaha yaitu usaha sampingan di dalam kategori ini Seorang Sagittarius merupakan sebagai owner ataupun sebagai pemilik suatu usaha tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan dan kehidupannya di masa mendatang Dan untuk support energinya adalah Kenaik of one. Secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Sagitarius mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak dan di satu sisi ia ingin membuka suatu usaha sampingan serta di sini ia didukung penuh oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sahabat ataupun teman terdekatnya. Selanjutnya kita ke hubungan asmara seorang Sagitarius dan kartunya adalah 3 of Cups ataupun 3 piala. Secara umum, penyebab itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara, ataupun bisa dikategorikan mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara yang ditimbulkan oleh seorang pasangan bersama rekan ataupun sahabat seorang pasangan yang tidak tertutup kemungkinan juga yang ditimbulkan oleh seorang keluarga dan pasangan. Jadi, di sini menggambarkan. Asmara seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2020 itu ada terdapat indikasi orang ketiga di mana di sini yang berperan adalah seorang pasangan Sagitarius sendiri ataupun seorang Sagitarius sendiri yang mencoba melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara ataupun perselingkuhan di sini juga dikategorikan. Seorang pasangan Sagitarius tidak tertutup kemungkinan akan melakukan suatu indikasi indikasional ketiga ataupun perselingkuhan di dalam suatu hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020. Namun di sini semuanya masih berjalan mulus dan tidak ada yang mengetahui baik Sagitarius ataupun pasangannya yang sedang bermain. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle. Secara umumnya kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang satiris mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 dimana seseorang tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 30 tahun ataupun seseorang selingkuhan yang usianya di bawah 30 tahun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgement Secara umum, itu diartikan kesempurnaan kemenangan ataupun kelayakan yang ia miliki untuk mendapatkan sesuatu. Dan di sini bisa dikategorikan seseorang yang mendapatkan suatu hasil yang maksimal dengan usaha yang ia lakukan selama ini. Jadi, jika kartu jagemen kita gabungkan dengan kesehatan Sagitarius di sini menggambarkan seorang Sagitarius mendapatkan kesehatan yang menurun di mana di sini seseorang ia gunakan tenaganya untuk melakukan aktivitasnya. Dan jadgment di sini mengartikan seorang Sagitarius mendapatkan hasil yang maksimal dengan memanfaatkan tenaga orang lain. Di mana di sini seorang Sagitarius akan mulai bangkit mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika kartu keuangan Sagitarius kita gabungkan dengan kartu jadgment di sini menggambarkan. Seorang Sagittarius fokus untuk meniti suatu usaha dan menunggu hasil yang maksimal di dalam keuangannya, dan di sini keuangannya tidak akan terganggu. Dan di sini, seorang Sagittarius mendapatkan dukungan dan super serta doa dari seorang anak, yang merupakan anak Sagittarius, anak tetangga, tahun, anak saudaranya. Dan Deja Jemen di sini menggambarkan usaha yang dilakukan oleh seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2020 dengan tujuan mendapatkan keuangan akan mendapatkan hasil yang sangat bagus serta keuangannya akan, akan meningkat drastis di bulan-bulan berikutnya ataupun di masa mendatang. Dan jika kartu dekat kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Sagitarius di sini menggambarkan. Sagitarius mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, di mana pekerjaan itu ia lakukan sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan Sagitarius ingin membuka usaha sampingan, di mana ia mendapatkan hubungan dari seorang yang usianya di bawah 30 tahun, yaitu sahabat, teman, ataupun saudaranya. Dan di jaket di sini menggambarkan seorang Sagitarius akan dapat meningkatkan kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih bagus lagi di bulan Oktober, di mana seorang Sagitarius mendapatkan ataupun membuka usaha sampingan yang bertujuan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kartu asmara kita gabungkan dengan kartu judgment di sini menggambarkan seorang Sagittarius melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara di mana seseorang tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 30 tahun dan the judgment di menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang sangat pandai bermain di dalam suatu hubungan asmara dan sosok seorang pasangan Sagittarius juga pandai bermain di dalam suatu hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Oktober itu berada di angka 5 58 87 73 dan 30 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Oktober tahun 2020 semoga bermanfaat